Tolong jujur tinggi sportivitas pertandingan Selamat menyaksikan bagi anda penonton setia Kita lihat baru saja Munawar Nawar Rehu panggilan rekan-rekan Menegihkan kolomis panjang Tanda dimulainya tip-out babak yang pertama Selamat menyaksikan kepada anda penonton setia Kita lihat sebuah kira dilakukan tadi oleh Rekali Kali ini bola berpindah kepada kira-kira Wanda Berkesama cani sekali dengan Dafa Amin Wahli Berkesama satu-dua sesuahan Guliran kumpat dari negatif kaki Dulembang, hau usada alu pak dua yang itu dengan ya, komentar ya. ya kita lihat ah. poros muda fc lewat kaki Malik Neymar canggih sekali umpat dipisahkan namun di sana ada Gufa Jafar Amin Wahyudi dari ke belakang kita jadi lihat kesan keseragaman poros saja namun sayang kontra ya poros muda fc Zubir Kali ini kita lihat adu lari terjadi Namun di sana masih ada taktali Kumpar terpindah kaki Cantik sekali kita lihat teman permainan satu dua 2 Yang mencoba diperlihatkan oleh para pemain daripada Poros Muda FC Kali ini madi, Namun di sana masih ada si cukup panjang rinaldi, Kumpar terpindah kaki Reja dua Duel terjadi lagi Kirwanda Reja Syahroji Cantik sekali Kita lihat kali ini pemain perempuan-perempuan Terpandar daripada Poros Muda FC balon <SAN> <SAN> lagi kedua <SAN> kualifikasi <Tidak, SAN> terjadi bati. namun lagi-lagi kita lihat terjadi di dalam area kotak penalti namun bola dijauhkan oleh Fd Anwar kerjasama kembali lagi kita lihat kali ini kekuat daripada Persada Ali Dua kembali menyebabkan serangan lewat kaki Irwanda kerjasama dengan Dafa Amin Wahyudi umpan berpindah kaki, cantik sekali banon, menunggu ruang kita lihat nasib Alaba nah, namun kita saksikan bola merindu <tuk> Afdal Zikrim Arlenawi tarik kebelakang kepada Stam kita lihat umpan berpindah jauh ke depan namun di sana masih ada Sulfan kita lihat kembali dua makmur namun kita saksikan Afzal Eh Husain kita lihat Wesley Syahrudin berhadapan dengan Muhammad Fauzan coba coba kesempatan dipindahkan lagi-lagi adu kecepatan kita saksikan namun kita lihat kembali lagi. Umpan pindah. Bola meninggalkan lapangan. Umpan digerakkan. Ronaldo Abdul di Muhammad Kausar. Tapi sekali untuk dipindahkan namun lagi-lagi gagal. Dipada ada Salimi yang menggalang barisan belakang daripada Persada Alu Dua. Kita lihat. Kembali lagi. Nafir. LR bermahal. Kita lihat mari. Bola boleh men Kembali sudah dipindahkan kepada Java Amin Yahya. Hari ini pertandingan lagi. Oleh sudah FT lewat kaki akhir dikiri. Berempat berpindah kepada S2 ini. Oleh saudara dikirimkan jumpa. Namun kita lihat kontrol kurang maksimal. Sudah ia punca dipindahkan. Terjadi perebutan di tengah tengah lapangan pertandingan. Namun di sana masih ada Fadi. Kita lihat cantik sekali Malik Mimar Kegelisahan dikerahkan oleh Kauhan kepada pemain-pemain tim yang berlibur Ramadhan. Tak lagi kita setikan. Jai, mana, Kita kita tidak berhasil oleh Agus Malik Demar sekali untuk dipindahkan Kepada Hari kerjasama satu-dua Kembali diberikan Anwar Kita kembali lagi kawalan Kita Mencoba dibakar bersama dengan Esmir Anwar masuk kami Malik Neymar Namun lagi-lagi kurang mendakang Kita mencoba Esmir di dalam area terlarang Namun tidak ada reja yang mencoba kecerahan Daripada Esmir Anwar Reja Sarodi Aksa Zikri Lagi-lagi kita lihat kandang Terangan yang mencoba dikanggung oleh para pemuda Daripada Toros Muda FC Kita Tampkawi Jepang kesehatan Toros Muda FC lagi Neng. Neng. Neng. Neng. Neng.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 Kali ini kita lihat percada alu dua lewat sempurna berikati kaki mencoba bantuan jangat mata penyedari lewat kaki sedar antara kita lihat kita lihat kita kita lihat kembali lagi tidak ada rekat yang membantu Zulfa Kerjasama dengan Amin Kita lihat masih Amin Dafa Putra asli Kunturku Dewantara Kita lihat umpan dipindahkan Dekati Fikar Kerjasama dengan Amin Wahudi Berikan suka provosan Lagi-lagi kita lihat kulit melewati Tancawi Pemain berpengalaman dan menjaga Pada setelahkan daripada poros muda FD Kali ini kita lihat Tancawi Umpan panjang digerakkan kepada S.W.E namun di sana masih ada Mu Rizal, kali ini kita yakser saja Aluwa terus mencoba menekan, namun sebuah serangan ditutupkan oleh Reza Syahroji. <tuk> Tapi bola mengjadi lemparan ke dalam. Tapi Tapi kembali ditahan oleh sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh Panon. Kiri daripada Persada alu Dua Mahmud. Kita lihat Kau saat. Namun lagi-lagi kita sertikan. Malaik cantik sekali di bagian saya, himpi saja di atas siang berada. Reja, Malaik cantik sekali di bagian saya, himpi saja di atas siang berada. Esri Adwaki berikan rupanya, masih Esri Adwaki terjadi. Namun sulit melewati Banun, undangnya tidak mau persenangan. Untuk tangan kepada arah muka Oyang tu jangan dicatakan dari bangsa lokal Manon Agak ziki diberikan kepada lawan Kita lihat madi Masih madi Kali ini siruan dia Tanti sekali kita segerikan Kita sebuah penggara Kita lihat Tantali Pembali mencoba meminta umpan, Akhil Sikri berikan Zubir, Akhil Sikri, Kecita, takkan reka siktirasi mencoba dimainkan Lagi-lagi gagal, kita lihat Zubir Untuk berindahkan kepada Malik Neymar Meledak ke sektor sebelah kiri, Reza Sawati mencoba meminta ruang boleh tak kerjasama dengan balik tema namun kita lihat kedua pemain memasuki ke dalam arena lapangan penjangan itu dia dia dia dia dia dia dia dia kita lihat Esmir Adwan percobaan yang pertama kita lihat lagi-lagi Henry langsung keluar dari kawang. Kemana Aman tengau? Dilakukan tadi oleh Madi. Kita lihat Kaufman umpan dari kembali bawah. Namun di sana masih ada Banon. Lagi-lagi kita lihat punya Al sudah dekat-dekatnya. Allah emang bagus. Apa Zikri melebar. Namun di sana masih ada Mohit Kali ini bola jatuh di kaki Kita buat melakukan serangan Cantik sekali. Umpan dikirimkan. Namun kita lihat berhantu di gagasan tadi oleh salah satu pemain belakang dari taja, Yakusada Ali Melepa, melepa, melepas, balik tiga. Jasa Amin Alid. Berapa? Tiga. Kerjasama kita lihat umpati gol tiga. Namun kita berikan agak sedikit. Balik lepas kembali lagi kali ini kita lihat Esmil Anwar bukan siapa sianggara Muhammad Nazir, Mardhi Nazir kita lihat kembali lagi naik keju yo Allah. Kuta lua. Kuta lua <Citizens> al Kuta Kuta kita lihat. Baiklah. Kita langsung dilayangkan kepada Sa pemain bawah. Kali ini satu kartu sore hari ini kita lihat jauh ke depan namun di ada sufi oleh jasa roji kami kita lihat tiga cantik sekali umpamanya saja keren keren banget. Amin Darfar Bika Banul Persahadakan dua terus menyebabkan menekan Namun kita lihat sebuah tendangan Dari pemain berpengamu no. 0-4 Pulang saja kepada Renali Jauh kita Kepada kosan Ezwir Kita lihat dari masih Ezwir mencari ruang Kosan Timran mencoba minat umpan makasih kau sangat pebosan namun kita tempat cari dari kami apalah, apalah, kita Muhammad Nasir mencoba menyisir cantik sekali Nasir tekuah tempatan kita lihat menebat angkama Agustito saya lihat saya ada Zikri Hafiz kita lihat Zubir melebar kepada Eswir masih Eswir kita nak mencanangkan bersama dengan Muhammad Taufan Abdul Zikri Maleban. Kita nak kepada Hafiz. Kali ini kita nak masuk Hafiz. Tontonkan masih Hafiz. Terlalu lama kita lihat tadi. Kita lihat. <tuk tangan> maliknya umpan diberikan di kepada lawa kali ini serangan datang lewat kaki fika amin dapa umpan dipindahkan di kepada fika masih tinggal lagi lagi kita lihat kali ini umpan dari kemenangan kita bisa jawa sama milik ina yang dijaga oleh agus fikar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 Kali ini kita lihat lagi-lagi sulit -lagi. melewati fadi, namun di sana ada kosa. Nasir alabatkan kita lilitannya. Adalah itu tapi fikar, nasifikar. Namun sayang, seribu kali sayang kita lihat terlalu lama. Kita lihat seorang fikar, ya karena terdahwi mengetahui kecepatan daripada dua sayap yang dimiliki oleh Persada ya Nasir alabat dan juga fikar. Dua pemain yang gerak mengajak lari lawan. Kita lihat kali ini Amin Dafa Kerjasama dengan Zulfan. Tufat panjang diperlagakan. Namun terhadap sepang kuat daripada Agus Bitoi. Belum berbahagia luka anda. Anda saudara yang masih berada di luar. Anda yang bersedia datang selamat datang kami ucapkan kepada anda. Yang masih berada di luar. Segera mungkin anda bercepat langkah untuk bergabung dengan kami. Kita lihat tidak diberi toleransi sore Kita lihat kepada kita lihat kita lihat satu dua kita kita dan Hukum, Kementerian Hukum dan lagi kita lihat kali ini Kementerian Hukum kerap kita Kementerian sentuhan dan dari... kita lihat lagi lagi, kiri yang dimiliki oleh Poros Muda Umpan berpindah kembali lagi, kali ini kita lihat Afra Zikri. mencoba memanfaatkan lebar lapangan Umpan digerakkan ke sektor sebelah kiri, di sana ada Reja Syahrodi yang terus mencoba mengancam kerjasama dengan Malik Neymar, gerakan Umpan kepada Muhammad Kaushar Namun sayang, kita lihat kali ini Kaushar bersabar, kerjasama dengan Afra Zikri Hasil. kita lihat berpindah kembali lagi kepada Zubir Gantungan, kita lihat. Namun di sana kembali lagi masih ada Murital. Kita lihat. Ada Kita Tangan Ah. Oh memang ah. Kali ini kita lihat kembali lagi serangan demi serangan sini berganti. Kita lihat Afdal Fikri. Kalau bola di Malik Neymar. Ya, kita lihat. Masih pertandingan pertandingan besar, Raja sepak bola. Tim PS Begitu juga sama halnya dengan tim yang sedang dipersiapkan menuju Liga 3, 3 Indonesia. Putrajaya Babakulu Sawang dari Atung Utara Jumata dari Petrabo Pesanan Kemudian pertandingan petara yang pertama Mereka akan ditambilaga Bersama dan berasa, pantas tunggu Anda nanti-nantikan Karena di sana terdapat Pemain-pemain bintang Yang kerap berlaraui di kompetisi resmi PSSI Ya, PSSI jangka Tim juara berhubung Dua, dua, dua, dua Dua, dua, dua Dua, dua, dua Paman, hah? Paman, kena dipe. Jika begak, kita lihat. Malik Neymar tidak mampu mengizinkan umpan yang mencoba dikerahkan. bola jatuh di kaki. Namun sayang, kita lihat. Malik Neymar terbaca tadi oleh Mourinho. ini ya usai sudah yang utama, pertandingan antara poros muda yang berhadapan dengan Persada Alu Tua mana pendudukan sementara masih lilin kerap tapi dengan bahasa yang tinggi masih kosong-kosong uh -huh. uh -huh. Ya, kita lihat kali ini bola oleh pemain daripada Persada Alu Tua Mastur, Madi tarik ke belakang kita lihat urwan dari kawasan Uphan kerjasama dengan Amin Dafa'u al dan jadi kita lihat kita sama satu dua sentuhan umpan berkindah ke segera sebelah kanan kita lihat kali ini berpada alur dua dari kaki tikar umpan melebar namun tidak boleh hafiz lalu kau sah Amin Dafa'u al cantik sekali kita lihat Pemain asli kelahiran Pujuk tatu Kita lihat kali ini kumpulan bertindak Bersang dan penusuk dari belakang Masih bosan Kita saktifkan Di sana masih ada Rinaldi Namun bola sudah tentu meninggalkan Arena lapangan Tentu bukan kami menghadang ada Ya, saudara Liga Indonesia PSD Ujangka Salah satu tim legendari yang merupakan juara bertahan di dalam kejamatan sawang yang kami terima Sebenarnya pemain-pemain terbaik Dari Kota Langsa dan Kota Perlak Langsung akan dicaburkan Oleh tim TUNES Payanubut Cawang. Nyoyo <SILENCIO> Langsa Rivali Kuti Aritani Rok Pancani Notri Diansyah Bokir Tersesorik bersama dengan SPK Langsung akan dicaburkan Oleh tim daripada PS Payungrit dari keselamatan awal. Ramadan tadi. Badan. Mari Neymar. Kita sama kita lihat. Hasanu. Salah. Abdul Fikri. Anh cuba menguasai kita lihat kali ini Muda FC. Jawab kaki Abdul Fikri berikan terobosan kita saksikan tadi kita malik Neymar, kita sama satu dua namun kembali gagal kita saksikan malik neymar kembali lagi Untan berpindah ya. Tawasan Tawasan Kita lihat lagi-lagi kita sertikan Baru saja sebuah intan Tawasan Dilepaskan oleh pemain asli Kelahiran daerah penghasil sirah Tanu Anu Janka Bidadara ya, Muhammad Tawasan Reja Syahruni Jangan okay. ya Jangan lantai Azhar Jigri Kerjasama dengan Malik Neymar. Ubahin lagi kaca. Jangan ubahin lagi. Ubahin antoran. Kau ketuk. Kau ketuk. Kau ketuk. Kau ketuk. Kau ketuk. Kau Masih Kau adalah kita memang kita lihat sebuah tembaga, kali ini mesti mencuba kembali ke negara negara kita, kita harus suatu semangat, kita laksikan, nasifkan, kita saksikan, mencuba melewati lagi lagi kita, kita lihat, kita lihat kita lihat oleh kami, kita lihat kami. Oleh penyakir Osman Binah oh. Kita tunggu dan kita tunggu Kita apa yang berjadi hasil Al-Abbah oh. Kita lihat Nusumih barang dikatakan Hai, Kak ada kali oh. juga oh. ni Nainan gol kita Bisa lagi-lagi nah, kita lihat ancaman demi ancaman yang terjadi kita saksikan sore hari ini kembali berulang-ulang kepada anda supaya tidak ketinggalan ya, salah satu tim legendaris yang bermarkas di pesisir Selat Malaga PST Ujangka dan masing mereka mereka akan kandiraga pertama dengan PST Payadure dari Kecamatan Sawang adek dan laskar bandar kalifah PSTR Perlak Raya langsung akan berpesa andal Reza lihat Kita lihat cantik sekali, umpan di pinggang, kembali Malik malaikul, Malik malaikul, malaikul, malaikul, kali malaikul, Muhammad malaikul, malaikul, malaikul, malaikul, malaikul, malaikul, malaikul, Kita lihat malaikul, ada malaikul, lagi lagi. malaikul, malaikul, malaikul, malaikul, malaikul, malaikul, malaikul, malaikul, malaikul, malaikul, Nahil Alaba. Eh Budi. Italia. gold indah berkelas diciptakan oleh Nasir Alaba. laba kita melihat sementara ketukung bulan tim kampung halaman daripada pindah tetap bola penumpahan Ariando bersadar Alu Dua kita ditanggung saja wali kau pelan kau pelan pelan Ya, dua kosong bukan angka sementara bukan dengan besar yang sering kita beritakan liga Indonesia. Ya, tim yang pernah dijabarkan sebagai raja bola bola, tim yang bermarkas di wilayah Poldur Selat Malaka, tim seindangnya Mahfudmuda. Kemudian akan ke Udeh dong. Kita lihat. Kali ini bola berjaya berhadapan olehmu dua empat tengah pada hujung jambatan menurut lakukan kesal masih menjinjit dari tiang besi yang dijaga oleh Hendri. Dua. Di tarik di putaran delapan panji hitam dari Kambam Aceh oh, Utara. No. Kemudian oh, di ECU diemu dari Jogja. Lain lagi mari kita lihat. Kemudian, kemarin soro ginerang mempada salah satu tim yang sedang dipersiapkan nomor 3-3 Indonesia utama CSP dari kota Lusnawe ya, juga tim telah menanti dan menunggu di putaran kelasan besar kita lihat kali ini Rinaidi bersama dengan Subir masih Subir, kita lihat ketika sikat kepada Richa tarik ke belakang kepada kosa umpan dipindahkan dan kita kita Reza Sharul, upah berpindah kali ini kita dengan Afza Zikri. Hati Afza kerjasama kali ini dengan Malik Dema. Umpan dipindahkan kepada Esbir kedua. Masih Esbir terus mencuba mengancam kerjasama, kerjasama satu kali Dema. Namun lagi lagi sebuah kendaraan dilepaskan siaran kali ini kerana nampaknya beroperasi kawal. Kerjasama satu-dua sentuhan Esbir mencuba melucaskan diri dari kawalan. Namun kita lihat sebuah kendaraan pindah. Bun, bun, bun! Balik, balik, bun! Bun, bun, kerjasama kali ini kita lihat. Cantik sekali, jasa Amin ini. Motor penera terangnya, Salah satu pemain yang sudah pernah tampil bersama. Ya wasi, wasi, dilar. Reza, nomor punggung 2 yang masuk Arab Wahyu Ramadhan, nomor punggung tiga. Eh, peringkat S, dia berbanggerai. Dua, Oh, tujuh, tujuh, tujuh. Ada kedai makan cuci. <tik> oh iu iu ya, oh, Itali, PS, Jangka yang akan berhadapan dengan US Paya Rubik dari kedapatan bawang Kabupaten <tuk tangan> tambeh itu ini apa yang Nah, ini bu. Ini, ini, ini, ini, ini. Bola. Kita lihat. umpan berpindah tadi Kali ini kepada Wahyu Ramadhan Pemain satu halaman dengan Muhammad Kauza ya sama-sama berasal dari wilayah pesisir daerah Tengah Kusira Tanah Amir Jangka perjadaran. Kita lihat kali ini serangan kembali Dewan kasih Tantawis dan keteng kesedaran Namun disana berubah melewati Fadhil Kita sektikan apa yang kisah hias Koros Mulya FDUK Ya. Lihat aja aja Wasif hey. Pertandingan besar yang berani kami ucapkan kepada Anda Saudara Liga Indonesia Karena dari 6 tim yang sengaja kami datangkan Dari tiga perubatan dari kota Ya sama-sama tim Tim pilihan Ya, besar, terima besar, kasih Pertandingan besar-sari Pertandingan antara salah satu tim legendaris juara bertahan Piala Warpada ya Kabupaten Aceh Utara. Yang mana informasi yang kami dapatkan, ya beberapa pemain yang telah bersama Ulang Raya, Kepai Gangga dan gawan-gawan, Betosore Gangga, Reza Rizmah Indra, Reza Rizki, Betosore sudah pasti Mereka akan tampil bersama dengan tim Bina Farsi Sedangkan untuk dilawan kami daripada mereka, tidak, mereka, tidak lain dan Tiada ada bukan Ya, tim Bina Farsi yang akan mengendalikan sebagai pemain yang kerap berwarna wili Di kompetisi resmi PSSI, PS Bayarugus dan Tawang Aceh Utara Bukan kami menerang bukan wow. kami berusaha-busaha. Bisa berusaha pasti, kami boleh bergantikan kepada anda. kami akan kami akan kami Ayo, ayo, ayo, apa? lapangan <tuk> hadir di lapangan Anda dapat mengakses di channel Youtube Chan Channel Yang penting kami kabarkan, jangan lupa subscribe Adapun Anda langsung Di olahraga. <tuk> ayo, <menang> ayo, Oke, ya Wanda, Wanda. Sudah pasti akan kami laga bersama dengan sederet pemain. Mereka langsung akan mengandalkan. Red Boyin, Boyin, sekalio Yoyo Langsa, Nofri biasa Rokir, Siti Ardani, Aras Kandani, Rizalmi, kon secara kawan-kawan. Jawa mereka mereka akan tiba bersama dengan Siti Jawa dari Tago, saya dari Kedah Darul Aman aja di sana. Hilau. Nek gede kamu tuh apa? yo lagi, yo lagi, yo lagi,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 Ya, e -ya, e -ya jalan, jalan, lihat, lihat, Oh, Sektori dengan dari yeah. okay, okay tiga, lima, sampai jumpa sampai besok hari di pertandingan besar yang memang tak kalah hebat dan seringkali kepada anda secara digital Indonesia. Yang kembali kami perakkan di lapangan Cetubegan Jabura dalam ajang lanjutan turnamen sepak bola PT Galaksi Berkasah Nusantara, tim sepak bola Syarif Muhajir dari Malaga Berulang kali kami <tid> informasikan pemain pesaing ini <-peta> dan Borneo FC. Besok sore bersama dengan Amiruddin, Arreja Rusti, Arreja Arismahendra, Alhamdulillah Janda, Ariano Janda. Buat di Cangga, Kopai Cangga, dan Tawang-Tawang Sesuai -tawang. mereka langsung akan dijadukkan oleh tim Bineh Basis PSBU Cangga Berita-berita akan daripada mereka Ya, PS Payarubut dari Tawang Yang akan mengandalkan peneret mantan pemain PSB Langkah Dan PSBR Selurah Raya Ya bukan, kembali dulu, bingung, Ya jangan, jangan, jangan. Nanti nanti hei, mau ikon bukan? bukan Terima kasih sudah kesempatan di hari ini Selamat menonton hari kepada tim Persada Alu Dua makmur Yang berhasil melangkah keputaran 8 besar sekaligus menjadi tim Yang keempat menunggu dan menanti di pedalan yang lebih bergensi Di pedalan Jatuhi Nanti Terima kasih sudah Kepada tim Poros Mugha SD Yang telah ikut berpartisipasi dalam ajang rekaman Tentu dari Persada Nusantara bersama kami Ya, kegagalan bukanlah akhir dari Insya Allah di ekspedisi akan datang kita kembali akan berjumpa. Anda bola bola putra sudah berjumpa dengan dia. Ya, kita berjanji kembali akan kita berjumpa di lapangan yang kita jaga pada akan. Pada hari ini selamat jalan semoga Anda selamat di jalan dan kita berjumpa kembali pada waktu hari. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.